Tiga. Ih, Kakak sudah punya tiga. Tapi kan aku mau. Ah, ya udah buat aku saja ya. Makasih. Ayo, kita duduk aja ke sana yuk. Kita duduk di kursi yuk. May. Keseruan kakak kali ini ya Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like, comment and subscribe ya Wah, sampai jumpa Dan ketemu di video selanjutnya Dadah, teman-teman